Kali ini obi mau ngapain mau belajar berhitung coba kalau nomor satu mana di boneka dadunya coba tunjukin nomor satu yang mana Menyebut sekarang tapi menyebutkan warna ya nomor. itu nomor hmm? empat coba kalau warna kuning mana nih warna kuning warna kuning bahasa inggrisnya apa sih warna apa sih? kalau hitam bahasa Inggrisnya apa? kalau merah? iya kalau merah bahasa Inggrisnya apa? sekarang warna udah binatang ya. kalau monyet bahasa Inggrisnya apa? ayo masih inget nggak? eh hey. kalau sapi bahasa Inggrisnya apa? eh kalau kambing bahasa Inggrisnya apa? eh hey. kalau singa apa bahasa Inggrisnya singa? eh hey. kalau harimau apa bahasa Inggrisnya harimau? Gajah, gajah apa? Gajah, Udah Mau belajar warna, udah Menyebutkan nama-nama binatang, udah Teman-teman Udah nonton, ini